Sepak bola tidak akan pernah benar-benar mati. Permainan yang terus dimainkan tiap hari tanpa henti. Pintu industri sepak bola bahkan telah dibuka sangat lebar, tak terbilang uang-uang baru yang telah banyak beredar. Vakum sedemikian lama tak membuat sponsor menghilang. Kompetisi bisa jalan dengan papan iklan di tiap sudut lapangan. Sayangnya perbaikan tata kelola masih saja berantakan. Nada-nada sumbang dari lapangan terus saja bermunculan. Pemenjaraan para petinggi PSSI beberapa tahun lalu tak membuat sepak bola Indonesia semakin bermutu. Momentum demi momentum berkali-kali terus dilewatkan entah kepentingan apa dan siapa yang hendak dipertahankan. Sepak bola Indonesia tidak akan pernah kemana-mana jika isu pengaturan skor tak pernah tuntas digilas hingga akar-akarnya.